Ayo guys, kita cek uh, Khodam gaib di selendang Hijau saya ya Selendang Ratu Bidadari Ini selendangnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum salam Aku Ratu Bidadari Putune Kiai Ibrahim Atma Wijaya, Rojoyo Wijaya Kusuma Assalamualaikum salam ya taul khadam ya hadamul jin ya hadamul khayadamul jazaz ya taul ghaib ya taul ya malaikat ya rijal kai tunjukna wujudmu wujud Syirullah tijatullah sifatullah wujudullah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum salam aku ratu bidadari putunikai ibrahim atmawijaya rojaya wijaya kusuma assalamualaikum salam ya hatamul hadam, ya hatamul jin ya hatamul roh, ya hatamul jasad ya hatamul gaib, ya hatamul malekat, ya rijalul gaib syirullah, dijatullah, sifatullah wujudullah, Sirullah, dijatullah sifatullah, wujudullah ini adalah selendang milik ratu bidadari selendang hijau Dan ini selendang kesayangan Kesayangan Ratu Bidadari Seperti ini Ini gede, gede banget Kayaknya juga bagus